Setelah ramai diperbincangkan, Marcel Widianto dan Selin mantap menuju pelaminan. Kabar ini pun menjadi trending topic di media sosial, pasalnya isu itu hanya dianggap settingan belaka. Namun Selin sendiri mengaku nyaman dengan pria berambut kribo ini bahkan kemesraan yang ditampilkan di layar kaca menjadi titik positif apalagi kedekatan mereka berdua mendapatkan respon yang baik oleh keempat anak Selin hingga orang tua Selin pun merestui hubungan mereka berdua lantas apakah Selin memilih Marcel untuk menjadi bapak sambung untuk keempat anaknya Berita pernikahan mereka viral bahkan Ivan Gunawan sempat menyinggung kedekatan mereka berdua. Publik pun dibuat heboh akan kedekatan mereka berdua. Pasalnya, Selin sendiri ngebet ingin menjadi pasangan komika yang tengah naik daun tersebut. Namun tidak sedikit yang menyebut kedekatan Selin dengan komedian Marcel Widianto hanya gimmick belaka tetapi ada pula yang mendoakan agar mereka berdua segera menuju pelaminan menjadi pasangan pabrik figur Marcel sendiri tidak lepas dari gosip miring kini banyaknya dipertanyakan apa yang disukai Celine dari Marcel sebab soal ketampanan sangat jauh dari Stephen William mantan suami Celine Evangelista namun dengan tegas Selin mengatakan bahwa Marcel lebih tampan dari Stephen William pernyataan tersebut membuat ragu semua pihak namun selin ingin mengikat Zenji suci dan segera menikah